Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anakku kelas 2 Bagaimana kabarnya hari ini? Ustazah harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran keempat Yuk kita baca basmala Ayo menari! Latihan menari telah dimulai. Latihan dilaksanakan di halaman rumah Dayu. Halaman rumah Dayu sangat luas, jadi sangat memungkinkan sekali untuk dijadikan tempat latihan. Latihan dipimpin oleh Kakak Dayu, Benny, dan teman-teman merasa senang. Mereka berlatih dengan semangat. Seusai latihan mereka bermain pesawat mainan Mereka membuat pesawat mainan dari kertas Pesawat yang telah selesai dibuat diterbangkan bersama Pesawat yang paling jauh terbangnya menjadi pemenang Pada materi sebelumnya kita telah mempelajari benda padat dan benda cair kita dapat menyentuh benda padat dan benda cair dengan tangan kita. Kita juga dapat melihat benda padat dan benda cair dengan jelas. Buku, pensil, air, dan susu dapat dilihat dan disentuh. Bagaimana dengan benda gas? Bisakah kamu melihat dan menyentuhnya? Perhatikan balon. Bagaimana bentuknya? Balon berbentuk bulat, padahal di dalamnya terlihat kosong. Di dalam balon berisi udara. Udara merupakan benda gas. Bagaimana dengan pesawat kertas yang bisa terbang? Pesawat kertas bisa terbang karena adanya angin. Angin adalah udara yang bergerak. Angin juga termasuk benda gas. Gas tidak bisa dilihat dan disentuh. Namun, gas menempati ruang. Sesuatu yang menempati ruang berarti memiliki volume. Gas memiliki volume meskipun tidak dapat dilihat dan disentuh. Volume dan bentuk benda gas berubah-ubah. Setelah membaca teks di atas, dapatkah kalian menyebutkan apa saja ciri-ciri benda gas? Betul sekali, ciri-ciri benda gas adalah tidak bisa disentuh, tidak bisa dilihat, bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempatnya, dan volumenya berubah-ubah mengikuti tempatnya. Setelah kalian mengetahui ciri-ciri benda gas Sekarang yuk kita amati benda-benda berikut Beri tanda centang pada benda yang mengandung gas Dan beri tanda silang pada benda yang bukan gas Kira-kira dari 8 benda di bawah ini Manakah yang termasuk benda gas? Betul sekali yaitu Nomor dua, balon yang sedang ditiup. Dan gambar nomor tiga, yaitu kantong plastik yang ditiup. Dan gambar nomor enam, yaitu pelampung yang berisi udara. Tiga benda tadi mengandung gas ya anak-anak. Sedangkan pada gambar nomor satu, nomor empat dan nomor 8 termasuk benda padat dan pada gambar nomor 5 dan nomor 7 termasuk benda cair mudah sekali ya anak-anak selanjutnya mari kita amati tabel berikut dan mengisi dengan angka yang seharusnya gambar gelas artinya 0 kali 6 sama dengan 0. gambar topi artinya 1 kali 4 sama dengan 4. gambar rock artinya 1 kali 9 sama dengan 9. gambar pensil artinya Empat kali dua sama dengan delapan gambar bunga, artinya enam kali enam sama dengan tiga gambar bola, artinya tujuh kali satu sama dengan tujuh gambar sepatu artinya 7h kali 7, x 7 sama dengan 49 gambar buku artinya 8 kali 3 sama dengan 24 gambar baju artinya 9 8 sama dengan 72. Dan gambar jambu artinya 10 kali 4 sama dengan 40. Untuk lebih memahami perkalian, mari kita berlatih kembali. Isilah titik-titik berikut dengan bilangan yang tepat. Nomor 1. 2 dikalikan berapa yang hasilnya 16? Ya, betul sekali. 2 x 8. Selanjutnya, titik-titik kali 4 sama dengan 16. Maka jawabannya adalah 4. Karena 4 x 4 sama dengan 16. Selanjutnya, Titik-titik kali titik-titik sama dengan 16. Di sini kita bebas memilih angka berapapun yang akan dikalikan. Yang penting menghasilkan angka 16. Di sini Ustada menggunakan angka 1 kali 16. Supaya menghasilkan angka 16. Dan yang terakhir. 16 kali titik-titik sama dengan 16. Maka di sini hasilnya adalah 1. Karena 16 dikalikan 1 sama dengan 16. Untuk nomor 2, silakan dicoba di rumah ya anak-anak. Selamat mencoba! Cukup sekian untuk materi kita hari ini. Mudah sekali ya anak-anak ya. Ingat selalu pesan ustadah. Don't forget to pray on time. Don't forget to recite Holy Quran. Don't forget to obey your parents. Don't forget to study hard and be careful. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.